Saya ingin menanyakan apa hukumnya nikah beda agama, nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad. maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah-muslimah, baliklah taubat, masuk balik ke dalam syahadat. Ashadu an ilaha illallah kau nikah sama dia berapa tahun dia udah tua pula mati cepat, habis itu kau jadi janda ya, ya tapi kaya Pak Ustaz, iya kalau kau hidup kalau kau ikut mati juga hidup ini singkat saudaraku tonton, subscribe, like and share bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini zakat dikumpulkan diserahkan ke basnas badan amil zakat nasional basnas akan membagikannya habis dibagikan habis kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali Bagi habis malam idul fitri tak ada lagi makanya pagi idul fitri tak ada pengurus jamaah sekalian zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi Lu kok bisa disimpan itu harus habis pak pengurus kalau sampai khotib naik mimbar zakat fitrah belum dibagikan fa'idnaha sadaqatun minas sadaqat maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah hanya sedekah biasa saja habis Adapun zakat mal maka berijtihadlah mereka ini tukang jual goreng pisang dipikul keliling kota maka belikan dia gerobak bayarkan ini di rumahnya buruh cuci pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci maka belikan dia mesin cuci 5 juta setrika supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan supaya zakat itu produktif jangan kasih ikan tapi kasih pan panci dua bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid ini kejadiannya enam tahun yang lalu di Pekanbaru waktu itu video belum viral Hai assalamualaikumussalam Waalaikumsalam Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid tapi kata ustaz-ustaz tidak boleh zakat untuk masjid bisa ustaz tolong selesaikan masalah ini sebentar Pak Haji saya buatkan makalahnya saya tulislah makalah sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahawa zakat tidak boleh untuk masjid tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafati'ul Ghaib tafsir Al-Kabir dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar bahawa makna fisa bilillah semua jalan mengagungkan agama Allah andai masjid kita ini di seberang kampung antara kampung dan masjid ada sungai tiba-tiba jembatannya roboh maka zakat boleh dibuat untuk jembatan karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al Azhar Kairo dibiayai satu tahun enam ribu ringgit dari za zakat asnafnya mana asnaf fi sabilillah jadi saya pakai pendapat Imam Fahruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid, tapi kalau nanti ada ustadz yang berpendapat, tidak boleh. Berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi. Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya. Saya pakai pendapat Imam Fahruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid, sampai pakir miskin tak ada, tak dapat. Nanti pakir miskin menyumpah saya, mati tegak saya. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sodakoh untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir, <tuh> <tuh> tahu masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu <tuh> setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid nol karena semua uang masjid dibelanjakan ada orang sakit, ada orang perlu modal itu bukan uang pengurus itu bukan duit kita belanjakan kurang karpet, belikan karpet kamar mandi rusak, bangunkan itu adalah uang om uang umat suara mikrofon tak bagus belikan, ustaz nyindir Nggak, suara mikrofon mantap Papan tulis mantap, mesinis semuanya mantap. Air minum banyak, teh manis saja tak ada. Tidak, nah, saya tak minum manis. Ustadz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula, siram air gula, suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah, <tik> saya tak pandai saya nyindir nyindir tuh, saya tuduh poin aja langsung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 oleh sebab itu muslimah-muslimah baliklah taubat. Masuk balik ke dalam syahadat. asyhadu Allah ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia sudah tua pula. Mati cepat. Habis itu kau jadi kejanda. Ya, ya tapi kaya Pak Ustaz. Iya kalau kau hidup. Kalau kau ikut mati juga. Hidup ni singkat saudaraku. Hati-hati. Jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula menikahi dia nanti setelah anak dua ditinggalkan perempuan kita takut karena tak mandiri jangan ceraikan Bang jangan Bang kalau kau mau ikut aku maka kau mesti ikut murtad akhirnya anak murtad menantu murtad cucu murtad lima sekali murtad ini Ustadz ngomong cerita mana true story Langsung di hadapan biji mata saya, di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat, Ustadz ngomong sama jamaah, saya datangi jamaah, ada apa, Makcik? Ada apa, Pak? Bapak, jangan nangis, Pak. Ibu, jangan nangis, saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. ada apa ma, ada apa bu begini pak ustaz saya punya anak gadis alhamdulillah nikah sama mualaf alhamdulillah setelah anak tiga balik dia dan sekarang anak saya takut jadi janda akhirnya menantu saya murtad anak saya murtad cucu saya murtad lima-limanya murtad ustaz baliklah bapak ibu ke rumah banyak-banyak zikir banyak-banyak baca Quran kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia kalau sempat saya marah Kenapa bisa terjadi kumat darah tingginya mati dia dia bilang, baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lobang yang sama dua kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya. masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Allah. muhammadur rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak di sini? Takbir! sampai saya turun tangan bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel saya ketahui tak semua tamu yang check in itu dengan mahramnya bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan ini mau menceramahi kamu bertanya awak pula diceramainya Famani takos subuhat, fakadista borah Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini hutan punya masyarakat, bebas mengembalakan kambing. Silakan, boleh tapi di tengah ini ada jalan Subhat siapa yang mengembalakan kambing di sini khawatir kambingnya masuk kemari di hotel itu ada homar di hotel itu ada minuman haram di situ pula ada jadi saya kerja di mana, Pak Ustadz Hotel Syariah saya kalau tinggi di kota-kota ceramah ceramah saya di Surabaya Panitia membawa saya ke hotel syariah Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung Masuk ke lift Pas di muka perempuan resleting terbuka Astaghfirullah Nau ditengok berdosa Tak ditengok mubazir Alhamdulillah di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustadz? Tak boleh sebutkan. Nanti datang jamaah ramai-ramai. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustadz gimana mau ngatur? Ustadz cuma ceramah di masjid aja bisa. Perda. Peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir nih. 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah takbir siap memilih DPR anggota legislatif wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah ya. jangan nanti tidur 17 April pagi ah oh, sudah selesai quick count oh, baru dah oh, kok ikut tadi ya hmm, terlambat sudah kau datang padaku mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun tayyibatun warabun apa urus-urus kami Pak pausat yang pakaian buka pakaian kami yang pakai khomar kami yang pakai sabu-sabu kami yang LGBT kami apa urusan Bapak jangan urus-urus kami jangan intervensi kami memang betul yang kena aid sengkau yang mabuk engkau, tapi kalau air laut itu naik ke atas, memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas, ditengoknya, mana yang homo, mana yang lesbi, rata semuanya dengan tanah. Betul? Itulah makanya dalam Islam diajarkan Amar, Ma'ruf, Nahi, mengkar. Dimulai jam 8, jam sekarang jam 9.33. pas 90 puluh minit 30, 30. tiga Memang hebat panitia malam. Al hadi ini ya wa kuliniatin sholihah al fatihah. A'udz billahi mina shayyatanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. alamin. Al rahim. Malaikatul madiine iya kena abdul wahyakena syaikh. Yarina suratal mustaqima suratal ladina an'amta 'alayhim wal mawdubi 'alayhim wal